Melihat tawamu mendengar senandungmu terlihat jelas di mataku warna-warna indah Meratap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, terlukis jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah kumiliki. Oh. oh, oh. Sifatmu dan selalu Redakan ambisiku Tepikan hilaku Dari bunga yang layu Saat kau di sisiku Kembali dunia ceria Tegaskan bahwa kamu Anugerah terindah yang pernah kumi Liki. Oh oh oh oh, oh, oh. Jadimu, tatap wajahmu Hangat peluk janjimu oh. -oh. lembut jarimu Sejuk tatap wajahmu Hangat peluk janjimu Anugerah terindah yang pernah kumiliki Oh oh, -oh. Oh, oh, oh, oh, kau terindah yang pernah yang pernah kumiliki